Ruth mendapat belas kasihan dari Boas Ruth 2 ayat 1-3, ayat 8, ayat 10-12. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum elimeleh namanya Boas Maka Ruth, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku, dan sahut Naomi kepadanya, Pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, "Dengarlah dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan." Lalu, sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan... Bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal? Tuhan, kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung.